Untuk mengawali perjumpaan kita di siang hari ini Ada sebuah benar spesial Pasti persempat yang tentunya membuat kita nggak bisa move on Dengan acara kemarin Saat bunda Lesti tampil di live streaming Heverlikes Annual Song 2022 Masya Allah Bunda Lesti Tentunya memakai kostum India yang selalu membuat kita bangga Apalagi suara beliau Selalu menggelegar Masya Allah banget persahabat ya Tentu kita fokus dengan Bunda Lesti yang asik joget Masya Allah Luar biasa Mudah-mudahan sehat selalu Bunda Lesti Selalu memberikan kejutan-kejutan Untuk warga Konoha Dan sekaligus membuat bangga pastinya Berikutnya para sahabat, kita lihat juga ada unggah spesial yang kita dapatkan dari Indosiar Indosiar mengunggah sebuah postingan Fashion Week Para sahabat, ya ada salah satu wanita cantik yakni Bunda Lesti Kejora yang masuk Fashion Week versi Indosiar kali ini Perhatikan persahabat yang pertama tentunya Bunda Lesti Lesti D.A. Masya Allah banget ya penampilan yang selalu membuat kita bangga pastinya Perhatikan juga di kalimat caption yang dituliskan Yang ini jelas bukan kaleng-kaleng ya Cuman bisa nemu Indosiar Fashion Week aja Hayo, siapa nih yang paling keren? Wow, <laughs> versi kalian, siapa nih yang paling keren? Antara di deretan wanita cantik Pasti warga Konoha Milih Bunda Lesti Karena Bunda Lesti penampilannya selalu membuat bangga Warga Konoha Disimak juga di kalimat komentar, banyak sekali tanggapan yang diberikan Salah satunya dari aku, Lesti Bilar, video mengatakan Selalu pangling sama yang berhijab, Lesti kejora Wow, <tuh> Masya Allah banget ya Dukungan semakin banyak, dukungan semakin luar biasa aku, Dari orang-orang baik yang selalu tulus, mencintai idola kesayangan kita Berikutnya para sahabat, ada sebuah organ spesial juga yang kita dapatkan Ini terbaru banget ya, di igasnya Lintar Lintar sepertinya berada di uh, bandara para sahabat ya Banyak sekali tanggapan bahwa Lintar hari ini persahabat lagi nganter ke Uyamungsi ke bandara untuk pulang kampung Disimak para sahabat ya di kalimat komentar di postingan ini dari Yulia 1798 menyatakan di kolom komentar nganter beli ke bandara mau pulkam katanya tuh persahabat ya ada juga komentar lain dari akun Syahrul mengatakan nganter beli pulkam tuh banyak sekali beberapa tanggapan yang mengatakan bahwa kak Wiamongzi ini pulang kampung lagi diantar ke bandara oleh Bang Lintar doakan saja ya. mudah-mudahan selamat sampai tujuan. Dan mudah-mudahan bisa secepatnya kembali lagi ke tim Lesnar Entertainment. Berikutnya, para sahabat ada unian info juga yang dapatkan dari Lesnar Metaverse. Disimak kembali menginfo para sahabat ya. Beri perhatikan di kalimat caption info yang dituliskan hari ini dolar Leslar resmi listing di coinmarketcap buat leslarian yang sudah menunggu momen ini kalian bisa cek sekarang di cmc ya jangan lupa smart contract dolar Leslar yang asli hanya ada di website atau kalian bisa langsung mencantumkan nama Leslar metaverse sebagai nama token kita di cmc ya ditunggu lezlarian tuh Coin Market coinmarketcap tentunya sudah di listing resmi bersambat, ya mudah-mudahan untuk apapun yang dilakukan oleh idola kesayangan, diberikan kemudahan diberikan kelancaran, dan live hari ini juga diberikan kesuksesan dan kelancaran pastinya, amin. Kita masih menunggu kejutan lain, serta kabar terbaru berikutnya. Jangan kemana-mana tetap stay tune dan pantengin channel ini, biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik, terbaru terupdate, dan terhangat berikutnya